Apakah pertemuan Prabowo dan Abu Rizal Bakri serta Erlangga Hartarto jadi manuver terbaru Prabowo membentuk koalisi? Bagaimana dengan nasib koalisi besar? Masih relevan atau bakal kandas di tengah jalan? Tim TV One mengabarkan. Usai PDIP Perjuangan mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presidennya, Prabowo Subianto langsung bergerak cepat. Dia menemui Ketua Dewan Pemindah Golkar, Abu Rizal Bakri dan juga bertemu Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Lantas pemirsa langkah Prabowo ini memantik pertanyaan penting. Akankah Prabowo meluaskan koalisinya dengan melibatkan Golkar dan PKB? Atau maukah Golkar mengalah untuk memasangkan Erlangga Hartarto dan atau mungkin Ridwan Kamil sebagai wakil dari Prabowo? Pasalnya dalam munas Golkar Pemirsa telah ditetapkan Erlangga ini diusung Golkar untuk menjadi capres. Yeah. Nah kita akan berbincang nanti bagaimana pula nasib Koalisi Gerindra PKB dengan adanya langkah baru dari Prabowo ini begitu ya Pemirsa ya. Dan untuk pembahasannya saat ini telah bergabung bersama kami ada tiga orang narasumber yaitu yang sudah hadir di studio kami sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar yaitu ada Abang Ahmad Assalamualaikum Bang Assalamualaikum Terima kasih sudah hadir dan juga saat ini Bergabung bersama kami secara virtual Yaitu ada uh, Pak Habibur Rahman Dari Gerindra Selamat sore Assalamualaikum Pak Habibur Rahman. Assalamualaikum. Ya, kemudian Salam. juga ada pakar politik yaitu ada Mas Burhanuddin Muktadi. Selamat sore Mas Burhanuddin Muktadi. Terima kasih sudah bersedia hadir di libur Lebaran ini. Pertama oh, saya Bisa. Ya, pertama saya ingin tentunya ke Gerindra dulu nih yang bersilaturahmi ke Golkar begitu ya. Kira-kira apa sih yang disasar? Apakah ingin meminta supaya Golkar ini tetap bersama dengan Gerindra untuk membuat sebuah koalisi agar bisa bersama-sama maju ke Pilpres 2024. Pak Bibu Rahman. Ya, yang pertama ini kan suasana uh, hari raya, ya, ya, suasana uh, silaturahim. Jadi memang beliau-beliau itu kan saling bersahabat, tapi sama lain sudah puluhan tahun sebetulnya ada nggak ada pemilu, memang biasa saling berkunjung. Yang kedua memang terkait uh, pemilu uh, kami ini tentu melakukan ikhtiar ya, mempertahankan dan memperbesar koalisi yang ada. karena kan Uh, hari berganti hari ya uh, pemilu itu kan mau gak mau kan semakin dekat tentu kita melakukan ikhtiar kenapa? karena Partai Gerindra adalah partai politik yang memerlukan partai-partai politik lain ya, baik dalam konteks kalkulasi kecukupan pendaftaran maupun dalam konteks uh, membangun sebuah koalisi yang uh, lebih besar ya koalisi yang uh, bisa lebih efektif dan nanti misalnya bisa uh, memberikan potensi kemenangan yang lebih besar. Itu harus kita sampaikan. Jadi Oke. Uh, Oke. sudah ada tadi uh, komunikasi-komunikasi, intinya ya kedua belah pihak ya tentu saling membuka diri. Hmm. Pertama kita bicara break apa? Narasi besarnya dahulu. Narasi besarnya adalah uh, soal komitmen kita uh, tentang keberlanjutan keberhasilan pembangunan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini, ya yang kedua keharusan kita para elit menunjukkan sikap yang kompak, yang guyup, ya di tengah percaturan geopolitik internasional yang memanas saat ini. Nah itu jadi sambil terus berdinamika, ya nanti kita akan update ke rekan-rekan setiap perkembangan yang signifikan. Oke. Okay.